Selanjutnya di episode 6 drama Bisnis Proposal, Kang Tae-mu terlihat sangat marah pada pria mesum yang memasang CCTV di rumah Jin Yong-so. Bukan karena dia merekam Jin Yong-so, tapi karena Sin Hari juga terekam setelah sebelumnya menginap di sana. Sementara itu Sin Hari juga shock karena Kang Tae-mu mengetahui identitasnya. Kang Tae-mu juga mengajak Sin Hari jalan-jalan ke pantai dan mereka menghabiskan waktu bersama. Sikap Kang Taemu pada Sin Hari terlihat sangat romantis, dan mudah-mudahan ini akan menjadi awal yang baik untuk hubungan mereka. Saat Kang Taemu dan Sin Hari menonton film, Sin Hari terlihat sangat panik dan memukul wajah Kang Taemu. Sepertinya seseorang dari kantor mereka juga menonton film di tempat itu, yang membuat Sin Hari sangat terkejut dan panik. Kang Taemu kemudian membalik tubuh Sin Hari yang membuat wajah mereka sangat dekat. Apakah adegan ini akan berakhir dengan sebuah ciuman? Sementara itu, Jin Yongso terlihat sangat panik karena kebelet dan salah masuk ke toilet pria. Sung Hun yang kebetulan ingin ke toilet juga tak sengaja melihat Jin Yongso di sana. Jin Yongso pasti sangat malu karena dia pergi ke toilet pria dan ketahuan oleh Sung Hun. Di sisi lain, Sin Hari dan Kang Taimu makan malam bersama, dan sepertinya Sin Hari akan meminta maaf lagi atas kebohongannya. Menyesali kebohongannya. Sinhari akan mengundurkan diri dari kantor namun dia malah mendapat kejutan. Kang Taemu kemudian memanggil pelayan dan pelayan datang membawa bunga dan kue. Kang Taemu kemudian mengajak Sinhari untuk berpacaran sebelum mereka menikah. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis teori dan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini, serta like dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.